Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah ya Rabbil Alamin <coughs> Walaqibatulilmuttaqin Wala'udwana illa ala zalimin Shira la ilaha illallahu la sharika lah Iqraran bihi wa tawhidah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira Amma ba'd Kaum muslimin dan muslimat <coughs> rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan Di sesi yang ketiga Terkait dengan pembahasan Benteng seorang muslim dari segala keburukan Dan insya ta'ala Pada sesi yang ketiga ini kita akan memasuki poin yang ke-11 yaitu berlindung dari tetangga yang buruk berlindung dari tetangga yang buruk tetangga itu banyak Definisinya disebutkan oleh para salaf. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Fathul Bari jilid yang ke-10 halaman 623 diratkan <tuh> dari Ali radhiyallahu taala anhu Beliau mendefinisikan tetangga. Kata beliau, Mansami Anida fahuhajar. Siapa yang mendengarkan teriakan, siapa yang mendengarkan panggilan, maka itulah tetangga. Mansami Anida fahuhajar. Siapa yang mendengarkan seruan panggilan seyang so, kita berteriak ya dia dengar ya maka itulah tetangga Itulah tetangga waqila dan ada juga mengatakan man sallama'aka salat as-subh fil masjidif wajjar siapa yang salat subuh bersamamu di masjid maka itulah tetangga iya jadi kalau ada orang yang senantiasa salat subuh bersama dengan kita di masjid, itulah tetangga kita. Ya. Makanya kalau ada orang yang pindah ya, ke kompleks kita ya atau ke perumahan kita itu sangat mudah diketahui, dikenal kalau dia hadir di masjid. Ya, tapi kalau dia tidak pernah hadir di masjid, ya itu susah dikenal. Ya, susah dikenal. Nah, dan diraikan dari Aisyah, radhiyallahu anha, beliau mengatakan hadul jiwar arbaun adaron mingkul li janib. Batasan dari tetangga itu adalah ya 40 rumah dari segala sisi ya dan ini disebutkan juga oleh Ibnu Syihab kata beliau arbauna daranan ayaminihi wa yasarihi wa khalfihi wamin min baini yadei. ya kata Ibnu Syihab Empat puluh rumah dari sisi kanannya. Empat puluh juga dari sisi kirinya. Empat puluh dari belakangnya. Dan empat puluh dari depannya. lihat bahwasanya, ya. Yeah. Selain dari apa yang disebutkan di sini. Yeah. Itu juga dikembalikan kepada uruf. Atau kebiasaan. Di satu tempat Siapa yang dianggap tetangga menurut kebiasaan di situ Maka itulah tetangga Ya Maka itulah tetangga Mungkin lebih dari 40 rumah dari rumah kita Tapi kalau kebiasaan orang-orang di situ Masih menganggap tetangga Maka itulah tetangga Ya itulah tetangga Kemudian terkait dengan tetangga Sangat penting Ya Kata Ya, Hajar waljirano salah satu tetangga itu ada tiga. Ini supaya kita ya mengetahui hak tetangga kita. Ya, tetangga itu ada tiga. Yang pertama jarun lahu hakun. Ya, tetangga yang memiliki satu hak. Ya, tetangga yang memiliki satu hak siapa itu ya wawal musyriku lahu hakkun wawal musyriku wawal musyriku lahu hakkul jiwar itu tetangga ya musyrik tetangga kafir maka dia memiliki satu hak yaitu hak tetangga ya jadi walaupun tetangga kita misalnya kafir, tetangga kita non-muslim, maka tidak boleh kita ya mengganggunya. Apakah itu gangguan dengan lisan atau tangan? Karena dia punya hak tetangga. ya? Dia punya hak tetangga. Tidak boleh kita mengganggunya. Dia punya hak tetangga. Yang kedua dari tetangga itu adalah wajarun lahu haqqan. Ya, tetangga Muslim apa? Tetangga yang memiliki dua hak. Ya, tetangga yang memiliki dua hak. Wahwal Muslimu, lahu hakul jiwar, wahakul Islam. Tetangga yang memiliki dua hak. Ya, iaitu tetangga Muslim. Maka dia punya hak tetangga ya dia punya hak sebagai tetangga dan dia punya hak islam dia punya hak sebagai seorang muslim kita ketemu dengannya ya maka kita memberi salam ya atau menjawab salamnya ya dia mengundang kita ya kita hadir ya dia meninggal maka kita salati jenazahnya, ya kita ikuti jenazahnya. Kalau yang pertama tadi dia meninggal tidak hadiri dan tidak di salati jenazahnya, ya. Tapi ketika dia masih hidup, ya maka tetap kita bermuamalah dengannya, ya. Itu hak seorang tetangga. Dan yang ketiga. Ya, wajarunlahu salah satu hukuk tetangga yang memiliki tiga hak. Ya, tetangga yang memiliki tiga hak. Ya, siapa itu? Ya, yaitu Muslimun, seorang Muslim dan dia adalah kerabat. Ya, dia adalah kerabat. Ya. Maka dia punya Hak kul jiwar Hak tetangga Hak sebagai tetangga Wal islam dia punya hak sebagai Seorang muslim War rahim Dan dia punya hak Ya Karena dia sebagai kerabat kita Atau Keluarga Keluarga kita Ini tiga jenis tetangga Ada tetangga yang memiliki hak Satu ada tetangga yang memiliki dua hak dan ada tetangga yang memiliki tiga hak. Disebutkan di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Atau berdoa. Allahumma inni a'udhu bika minjaris su. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Ya. Aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk Baik itu buruk ya, Akhlaknya, buruk muamalanya, buruk agamanya dan selainnya Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari tetangga yang buruk Kenapa? Karena yang namanya tetangga Itu bukan cuma sehari atau dua hari kita bergaul Ya, tapi selamanya, selama kita masih bertetangga, ya, selama kita masih bertetangga, ya, makanya tidak berlebihan kalau dikatakan, ya, aljar kobladar tetangga sebelum rumah, ya, artinya apa? Ketika seorang itu ingin membeli rumah atau mencari lokasi, maka seharusnya yang dia perhatikan siapa yang akan menjadi calon tetangganya ya yeah. cuma biasanya kan kalau di iklan-iklan itu kan semuanya anti-anti banjir ya yeah. anti maling anti macam-macam tapi tidak disebutkan siapa calon tetangga kita Yang seharusnya itu yang diperhatikan ketika seorang ingin ya yeah, membangun atau membeli rumah, ya aljar dar. tetangga sebelum sebelum rumah, ya maka itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita memiliki tetangga-tetangga yang yang baik, tetangga-tetangga yang sholih, ya itu adalah nikmat yang sangat yang sangat besar kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang sulit tidur disebabkan karena tetangganya. Ya. Betapa banyak orang yang tidak merasa tenang baik itu siang maupun di malam hari disebabkan karena tetangganya. Ya. Karena itu disebutkan bahwasanya ada orang yang ya, ingin menjual rumahnya sekaligus dia hargai tetangganya. Iya, yeah. saya mau jual rumahku sekian, ya. Yeah. Tapi harga tetanggaku sekian. Ya, yeah. kenapa? Karena tetangganya lebih mahal daripada rumahnya, ya. Yeah. Itu nikmat yang sangat, yang sangat besar. Ketika kita memiliki tetangga yang, yang baik, ya, yeah. tetangga yang, yang baik. Nah, ini yang pertama, ya. Yeah. Berlindung dari tetangga yang buruk. Wa min zaujin tushayyibuni qabla al-mashib. Ya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari pasangan yang membuat aku beruban sebelum waktunya. Ah, ini juga bahaya ini. Ya. Yeah. Nah, berlindung dari pasangan yang membuat kita beruban sebelum waktunya. Ya, kalau seorang laki-laki berlindung kepada Allah Dari istri yang membuat dia beruban sebelum waktunya Ya Mungkin terlalu banyak tuntutannya Padahal tidak bisa dipenuhi Ya Atau mungkin ya, kurang ketatannya Ya, sehingga itu terus yang dipikirkan oleh suaminya Demikian juga seorang istri Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari suami yang membuat dia beruban sebelum waktunya Ya mungkin dia sudah masa enak-enak -ena, ternyata suaminya ya selalu mencelanya ya Nah selalu merasa kurang garam ya nah, ini hal yang tidak bagus ya atau mungkin ya suaminya ringan tangan ya dan selainnya ya sehingga membuat istri tertekan akhirnya apa ya muncul uban sebelum waktunya, iya. makanya ya pasangan yang indah itu adalah pasangan yang selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya seorang istri sangat senang ketika suaminya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian juga seorang suami itu sangat senang dan sangat bahagia ketika melihat istrinya Taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diakini. Ya. Kita semua sepakat itu. Kalau kita sebagai seorang suami. Melihat istri kita. Masya Allah. Rajin membaca Al-Quran. Dia pandai mendidik anak-anaknya. Kita merasa bahagia. Ya, merasa bahagia. Demikian juga seorang istri. Ketika dia melihat suaminya taat kepada Allah. Ya, maka itulah istri yang sangat bahagia. Makanya Nabi mendoakan. Rahimallahu Rajulan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati seorang laki-laki Ya Yang Bangun di malam hari Ya Lalu dia salat Setelah dia salat Ya Dia membangunkan juga istrinya keluarganya Ya kalau dia enggan. Dia percikkan sedikit air di mukanya. Ya. Allah men, apa Nabi SAW mendoakan. Suami-suami yang seperti ini. Dia bangun di malam hari. Kemudian dia salat. Setelah dia selesai salat. Dia bangunkan juga istrinya. Ya. Untuk salat malam. Demikian juga sebaliknya. Nabi mendoakan seorang istri. Ya. Yang bangun di malam hari, kemudian dia salat setelah selesai salat, dia bangunkan juga suaminya untuk salat, kalau enggan dia juga percikkan air di di wajahnya, ini sangat indah jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya, ketika terjadi kerjasama antara seorang suami istri ya, dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala seorang istri senantiasa berhias di hadapan suaminya Demikian juga seorang suami senantiasa berhias diat di depan istrinya. Ini perlu diingatkan, ya. Karena kadang kita ini suami sedikit agak egois, ya. Selalu minta istri kita berhias, ya. Lalu kita malas berhias di depannya, ya. Padahal Ibn Abbas mengatakan, ya. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Abi Syaibah ya dan juga disebutkan oleh al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya dan juga Ibnu Kathir kata Ibnu Abbas ini uhibbu an atazayyana lilmar'ah kama uhibbu an tatazayyana tata li kama uhibbu an tatazayyana tata lilmar'ah al lianna Allah taala yaqul wala hunna mithlu allazi alayhi an ya kata ibnu abbas inni uhibbu an atazayyana lil mar'ah sesungguhnya saya suka Berhias untuk istriku ibnu abbas ya boleh mengatakan saya suka berhias untuk untuk istri ya kama uhibbu an atazayyana lil mar'ah Sebagaimana saya suka kalau istriku berhias untuk diriku Ya Jadi adil Ya Adil Jangan kita para suami selalu protes oh, Ini tidak pernah apa namanya kita masuk ya Dasternya yang dipakai di dapur itu juga yang dipakai di kamar Padahal kita juga dari kebun itu juga yang dipakai dari kebun Masuk di rumah itu juga tidak diganti Ya Ini tidak adil Iya kita tuntut istri kita untuk berhias, sementara kita jarang berhias. Ya, Ibn Abbas memberikan contoh. Ya, kata beliau, ya, sungguhnya saya suka berhias untuk istriku. Sebagaimana saya suka dia berhias untuk saya. Lihat, Allah Taala Yakul, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yeah. Walahun Nabi Sallallahu Alaihi Nabiil Ma'aruf, ya. Dan bagi mereka, ya, para perempuan mempunyai hak yang sebanding dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf Jadi perempuan, istri kita juga punya hak dari kita, ya, sebagaimana dia punya kewajiban, ya. Maka kalau seperti ini, insyaallah, ya, tidak akan tumbuh uban sebelum waktunya. Ya, tidak akan tumbuh uban sebelum waktunya. Nabi saw berdoa berlindung kepada Allah. Wamin zawajin tu shayibunik plal masyib dan aku berlindung kepadamu dari pasangan yang membuat aku beruban sebelum waktunya. Wamin waladini aku nu alayaraban dan aku berlindung kepadamu ya dari anak yang menjadi tuan bagiku. Ya, anaknya menjadi bos bagi orang tuanya ya anaknya yang menjadi tuan bagi orang tuanya ya di dan diantaranya diantara bentuk atau ciri-ciri yang seperti ini kalau anak sudah berani memerintah orang tuanya ya dan sekarang ini ya Subhanallah ya Anak-anak kita. Itu kalau memiliki kebutuhan. Siapa yang dipanggil? Dia yang datang atau dia panggil bapaknya? Ya. Pak, sini dulu. Iya. Iya. Umi, sini dulu. Subhanallah. Ini sedih. Ya. jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ya. Ya. Ini ciri-ciri anak sudah menjadi tuan bagi orang tuanya. Ya, yeah. asalullah sallamatul alaihi kita berlindung kepada Allah swt. Ya, yeah. dari anak yang menjadi tuan ya yeah, bagiku. Wa mimalin ya kuno ale ya adaban dan dari harta yang menyebabkan aku disiksa. Ya, yeah. harta yang haram, harta yang tidak jelas. Ya. Yeah. Harta yang menyebabkan seseorang disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. karena harta ada dua pertanyaannya. Min aynak tasabat wa fima anfaqat. Dari mana didapatkan dan ke mana diinfakan. Ya, Boleh jadi didapatkan dengan cara yang halal. Tapi dibelanjakan dengan cara yang haram. Atau sebaliknya. Didapatkan dengan cara yang haram. Lalu dibelanjakan dengan cara yang halal. Ini semua adalah hal yang tidak dibenarkan, ya hal yang tidak dibenarkan. <tuk tangan> yang kelima dan aku berlindung kepadamu dari teman makir, ya teman yang suka membuat makar, ya apa cirinya teman yang suka membuat makar disebutkan oleh Nabi saw. Ayo <tuk> tarani wa qalbuhu in hasanatan dafanaha wa in ra'a sayi'atan adaa'aha ini ciri teman yang buruk ya teman yang suka membuat makar bagaimana cirinya ainuhu tarani ya matanya selalu memata-matai ya selalu mengintai selalu melihat wa qalbuhu yar'ani ya dan Hatinya terus mengawasi. Ya. Inra'ah hasanah dafanaha. Kalau dia melihat kebaikan dari diri kita, dafanaha. Dia kubur. Ya. Dia sembunyikan kebaikan tersebut. Ya. Tidak disebut-sebut. Walaupun ya kita tidak mau juga. Ya. Tidak perlu disebut kebaikan-kebaikan kita. Ya. Apa yang menjadi masalah wa in ra'a sayyatan adaa'aha. Kalau dia lihat keburukan, satu saja keburukan yang dia lihat dari diri kita, adaa'aha, seluruh dunia langsung tahu. Ya, langsung di-story-kan, langsung di-status-kan, langsung di Facebook dan seterusnya. Na sallallahu alaihi wasallam Ini teman yang buruk. Ya. Kalau dia lihat keburukan Langsung dia sebar keburukan tersebut. Yang seharusnya seorang Muslim itu adalah menutup aib saudaranya, ya. dan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya siapa yang menutup aib saudaranya di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup aibnya pada hari kiamat. ya. Dan siapa yang suka mencari-cari aib atau kesalahan saudaranya di dunia ini maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Dan kalau Allah mencari-cari kesalahannya, maka Allah akan membongkarnya walaupun dia berada di rumahnya. Ya. Ini bahaya dari orang yang suka memata-matai, orang yang suka apa namanya? mengintai ya kesalahan-kesalahan saudaranya lalu dia sebar. Ya. Dia sebarkan kepada manusia. Ini doa yang sangat agung jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Allah dari tetangga yang buruk, dari pasangan yang buruk, ya, dari anak, ya, yang menjadi tuan, dari harta yang menyebabkan seseorang disiksa dan dari ya, teman yang suka membuat makar. Ya. Ini apa namanya? doa juga pernah dijelaskan oleh Ya, Syekh Ba Musa taala ketika beliau ya berkunjung ya ke negeri ini dan ini sangat luar biasa. Ya, doanya. Kehendaknya ya kita ya berusaha untuk menghafalkan doa ini. Ya, doa yang sangat agung. Siapa diantara kita yang tidak punya tetangga? Ya. Siapa diantara kita yang tidak punya pasangan kecuali yang belum menikah? Ya. Semuanya punya pasangan. Ya, semuanya ya atau hampir semua punya ya anak, ya semua punya harta, ya dan semua kita berinteraksi, semua kita punya teman maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari empat atau lima perkara ini kemudian yang terakhir ya dari disebutkan sampai setengah lima, ya sudah lewat sedikit enam poin yang ke 12 ya berlindung dari amalan-amalan yang buruk ya karena amalan ada amalan saleh dan ada amalan yang yang tidak saleh, amalan yang buruk ya dari Aisyah radhiyallahu taala anha ya beliau radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa Allahumma inni audu bika min syarri ma amiltu, wa min syarri ma lam amal. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Allahumma inni audu bika min syarri ma amiltu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ya keburukan amalan yang telah aku kerjakan. Wami syerh dimalam amal dan keburukan amalan yang belum saya kerjakan. Kita telah beramal, ya, dan kita akan beramal. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari keburukan amalan yang telah dilakukan dan keburukan amalan yang akan dilakukan. Nah, maka ya, dari sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terdapat faida, ya, yang pertama. Bahasanya seorang hamba, ya? seorang hamba jangan dia terpedaya, apalagi bangga dengan amalan-amalan yang pernah dia lakukan. Ya? Jangan dia terpedaya, dan jangan dia bangga dengan amalan yang pernah dia lakukan. Ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala. وَقَدِمْنَا إِلَا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ dan kami hadapi amalan mereka yang banyak lalu kami jadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan apa yang akan kita banggakan kita tidak ada yang mengetahui bahwasanya amalan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ إِذَا wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim wa wajilah yeah. dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan wa qulubuhum wajilah sementara hati-hati mereka itu wajilah takut annahum ila rabbihim rajiun karena mereka tahu kalau kembali Kabar Allah subhanahu wa ta'ala. Aisyah. radhiyallahu ta'ala anha menanyakan ayat ini. Wallazina yu'tuna ma'atau wa kulubuhum wajilah. Kata Aisyah. Wahai Rasulullah. Ya. Yeah. Wahai Rasulullah. Apakah yang dimaksud di dalam ayat ini. Ya. Yeah, adalah orang yang minum khamar. Atau orang yang mencuri. Sehingga takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, La ya bintasiddiq. Bukan wahai anak Aisyah. Anak Abu Bakar. ya, Bukan wahai Aisyah. ya. Tapi siapa yang dimaksud? Kata Nabi SAW, Humul ladhina yusallun. Waya sumun. Waya tasadda Mereka adalah orang-orang yang salat. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa. Mereka adalah orang-orang yang bersedekah. Tapi mereka khawatir jangan sampai amalannya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka berlindung kepada Allah. Allahumma inni awadu bika min syarri ma'amiltu. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari keburukan amalan yang telah aku kerjakan. Wa min syarri ma'alam amal. Dan keburukan apa yang belum aku kerjakan. Ya. Maka faidah yang pertama jangan terpedaya. Jangan bangga dengan amalan kita. Yang kedua, bahwasanya seorang hamba itu hendaknya dia selalu merasa kurang terhadap amalan-amalannya. Makanya, kenapa? Apa hikmahnya? Ketika kita selesai sholat, ketika kita selesai sholat, amalan yang kita lakukan adalah amalan yang sangat agung, ya, sholat. Ya, Tapi setelah kita Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Yang pertama kali keluar adalah Astaghfirullah, Astaghfirullah Astaghfirullah Astaghfirullah Istighfar kepada Allah Apa hikmahnya disebutkan oleh para ulama Pertama, karena amalan kita Banyak kekurangannya Salat kita ya, Ada kekurangannya Bahkan banyak kekurangannya yang kedua supaya kita tidak bangga dengan amalan yang sudah kita lakukan maka kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka seorang hamba, ya seorang hamba itu hendaknya dia senantiasa merasa kurang, ya terhadap amalan-amalannya baik itu ketika menjalankannya, ya atau ketika akan menjalankannya sehingga dia tidak merasa kagum dengan amalan-amalan yang pernah dia yang pernah dia lakukan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga dari faidah hadis ini bahwasanya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja membaca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma a'lam. Lalu, bagaimana dengan kita? Lalu, bagaimana dengan kita? Yeah. Ya, mungkin kita ini beramal karena ria, mungkin kita ini beramal karena sum'ah. mungkin kita ini beramal karena ujub, dan selainnya, maka hendaknya kita banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang sangat ringkas, tapi ini doa yang merupakan bentuk dari... Ya, sifat Nabi sallallahu alaihi aljawami alkalim. Ya, beliau diberi kemampuan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang ringkas tapi maknanya sangat luar biasa. Maknanya sangat sangat dalam. Dan sekali lagi, kita semuanya pernah beramal dan akan beramal, maka kita berlindung kepada Allah dari keburukan amalan-amalan kita wallahu taala alam ini masih banyak ya doa-doa perlindungan ya terutama di poin yang ke-14 ya itu sangat kita butuhkan di masa ini allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun ya wal junun wal judham wa min sayyil asqam ya di poin wa min sayyil asqam ya dari penyakit yang buruk dari segala bentuk penyakit yang buruk termasuk diantara yang wabah. Ya, ini hendaknya kita banyak membacanya. Berlindung kepada Allah. Allahumma ini audo bi baras wal junun wal judam min sail as Demikian juga di poin selanjutnya Allahumma inni audo bi kamin jahdil balak. Ya, kita berlindung kepada Allah Swt dari beratnya musibah. Ya, dari beratnya musibah. Ya, kalau seorang ya musibahnya berat sehingga dia tidak bersabar boleh jadi dengan musibah itu dia melakukan hal-hal yang tercela. Ya, karena itu kita lihat ada diantara manusia yang karena musibahnya dia melakukan bunuh diri. Ya, kenapa? Karena dia tidak bisa menahan beratnya musibah. Allahumma inni -hmm. a'udhu bika min jahdil balak, wadarakil shaqah, wasuil qada. Ya, wasuil qada wa syamatatil aada dan seterusnya. di poin ke-16 ya, bagaimana seorang berlindung kepada Allah dari buruknya utang. Ya, karena utang ini sebagaimana disebutkan bahwasanya utang itu adalah hamun billail wa zullun bin nahar. Ya, itu utang. Hamun billail wa zullun bin nahar. Ya, utang itu membuat orang gelisah di malam hari dan membuat orang hina di siang hari itu utang ya kalau di siang di malam hari ya gelisah Kenapa dia pikir utangnya ya sehingga apa susah tidur ya susah tidur di siang hari hina ada orang kumpul-kumpul dia anda mau ikut kumpul di situ Kenapa khawatir ada yang tagih ya oh saya tidak mau kumpul-kumpul di situ dan sebentar ada ya Orang yang saya berutang di situ ya tagih saya ada atau tiba-tiba ada orang dari luar ya ternyata penagih utang saya ditagi saya malu kepada teman-teman saya ah inilah utang ya karena itu hendaknya menghindari utang semaksimal mungkin kecuali kalau memang betul-betul dibutuhkan ya kecuali kalau memang betul-betul di dibutuhkan ya dan ya beberapa ya doa-doa yang lain ini ya masih banyak mungkin insyaallah taala di lain kesempatan ya kita akan membahasnya ya dan saya kira doa-doanya ringkas-ringkas semua ya dan ini doa-doa yang mencakup insyaallah taala bisa kita hafal-hafalkan ya mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari berbagai ya keburukan Baik itu keburukan di dunia ini maupun keburukan nanti empat ilmu yang tidak bermanfaat allah yang betul-betul tidak bermanfaat ya seperti apa ilmu sihir taib yang kedua ah, tiga saja kalau anda ada empat satu lagi Tidak bisa atau bisa? Bisa. Tidak bisa. Teh insyaallah barakallah fiq karena sudah menjawab maka dihargai jawabannya. Teh silakan. Ada yang bisa sempurnakan? Ya. Teh iya, Pak. Ya. Ya yang ketiga Masya <tik> Allah Barakallah ya. Ya. Jadi ilmu umum Ilmu sosial yang memalingkan Seorang berpaling dari Yang menyebabkan seorang berpaling dari Ilmu syariat Ya ilmu syariat Tapi yang terakhir Yang ketiga Ya saya mau yang bagian tengah. Siapa yang menghafal doa terakhir? Yang bagian tengah di sini. Iya, bagian sini, bagian sini. Antara tiang ini. Iya. Yang menghafal doa yang terakhir yang kita bahas. Yang barusan. Iya. Taib iya. Kasih besar besar suara tak tapi. Tayib insyaallah. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Taib. Insyaallah saya kira ini modal bagi kita ya. Mudah-mudahan kita semua paling tidak ya ini yang dihafal. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'amiltu ya wa min syarri ma lam a'mal. Tayib barakallahu Ya atau doa yang tadi berlindung dari lima hal. Allahumma inni a'udzubika min jaris su ini doa yang sangat agung ya yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya wallahu ta'ala alam dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengumpulkan kita di atas kebaikan muafatkan kita di atas kebaikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam surganya yang penuh dengan kebaikan innahu waliyudzalika walqadiru alai subhanakallah bihamdik syada la ilaha illa anta sabrul kawatu wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh